Orangnya sih mali nih saling yang begini. <laughs> Ayo semudahan ini Tahu ngomongan Hujan masih air Tapi sampai saiki ini hujan ya tidak air maksudnya Sampai hujan itu berbombong wow. Tidak gila <giru> Hujan masih air dan menik, orang lain tak ngasuh Hujan tinggal Tidak gila Tapi kalau orang lainnya payah dari duit maksudnya Hujan masih air, moni ya pauy udah temen lagi, orang apa pede orang itu ya zaman semangat di pauy tenan, lagi mukul tenan, nggak pede, yang itu zaman dulu payu. pauy. Kupikir aku cewek, macam aku. Jangan salahkan waktu yang begitu cepat berlalu salahkan dirimu yang begitu lambat melakukan sesuatu Kena titolah Ini mau balik Karena tidak benar-benar Nah, maka dari itu Jangan salahkan waktu yang begitu cepat berlalu salahkan dirimu yang begitu lambat melakukan sesuatu Ketua saya tidak ada yang buruk Tidak ada yang berharap? Tapi zaman Saiki ini nyata ya Nyokap lu Karena melakukan sesuatu ya sendiri lah apa nek ngomongin dikikwi Aku cabut Aku ya bingung Karena melakukan sesuatu ya bingung Tapi itu masuk menurut lo meneguh Kalian tawa mau meneguh ya aku ya Tahu tak ke ini Baru ini nih Cocok nenek sama saya bingung Ini dikikwi dilakon nek opo Melakukan sesuatu sendiri dia lagi pikiran gudeil yang temu. sing sing polos lugu dan bicara sing sing perlu akeh cukup pake nih pak hah? nih pak tapi tak chat pak warna-warni chat sih pak bales aku bales hei aku kelingan aku aku bingung aku kayak memang enggak enggak Wih, ya, ini perubahan, ini perubahan biologi. Oh, oh, oh, oh, ini fisik. Oh, oh, oh, male. Oh, oh, oh, oh, oh, male biotop. Oh, oh, hujan oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, payung cerah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang mendung kewis nanti payung gak bisa lagi kau ngerti apa? kau ngerti loh? ngerti ya makanya rasanya ya panggangin gitu nah ya orang malih ya supaya panggang kuyumbian yang mengibat perubahan biologis mau gak gedang kalau malah lu? mau gak kedang? pertanyaannya tak jawab aku Aduh, enggak <laughs> Piye ya? Piye, maksudnya rasanya malih piye nah, Biasa eh. ya? Iya, biasa, malih Orang yang malih ya Pak Oh, mm -hmm. gedangnya masa belum? Mulitan Mulitan? Biasanya Nanti ke ulang biasanya Panggah yo. Nah. Duk gulih panggah gedang <laughs> Oh Oke Selama tidak bertemu aku tidak diceritapun, aku. tidak, tidak. Tidak duit cerita. Masih kisah, kalau kesah keluarga, kah? Apo? Oppo, tidak ini. Tidak cerita orang mati ya. Apa nih? Biar ya? orang mati Biar orang zaman mukae, sih tichat bales, loh bales si gue, Ini apa musim ini? Musim? Hmm. Musim kawin Eh, ini kawin ini apa lho, Pak? Eh? Gita hmm. Sang rame memang kos kosan Kos Iya Sang rame kos kosan, orang-orang hmm. Orang masih cerita, tuh Maksudnya ada... Cetuk aku pitong tahun nih, masih nggak ada, ada cerita Mereka cerita, aku nggak cerita Ini contoh Jawa ini karena kita memulai... Memulai lagi, tuh, maksudnya Coro koyo sampah nanti daur ulang aja, hmm. iya. Wee rumah saya, Anda di sampah nyaman Sampah masyarakat, maksudnya <laughs> coro. Belasan, nanti, belasan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Yukin cerita, aku selama aku cerita. gue gue Lah aku Aku bisnis, dan lain-lain. Bisnis DM Tapi adem ini. Adem. Apa nih ya? apa nih? Ada yang pujian kan pikirannya pikiranmu ya adem. Aduh, adem, adem. Ayo. kemulauan Pak. Berarti pikiranmu Adem kemulauan ya. Nek nah, awake adem dikemuli mari to. Mari. Pikiran adem api-api, nah. <laughs> Pikiran nek <laughs> adem digolekne masalah ya, ben kobong. Gelem kowe. Gelem. <laughs> <laughs> <laughs> nek nah, gelem <gelong> aku iki oke. Oke masalah. aku la golekne lho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 kok, ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku "Aku "Aku ngomong, masalah ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, paham ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku kan "Aku ngomong, "Aku ngomong, "Aku ngomong, bahaya mau nonton api diincoh, api tapi yang iso bisa ini termasuk bahasa lagi ya. Hmm. ngomong nih kehidupan merambah neng Cuma, cuma kehidupan yang urung, urung sama saya, hmm. gak sih? ini, saya gak kurang. Kayaknya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, diceritakan udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Memang real lah loh, so, Pak. Anginnya cerita, ya. sih, biar cerita kehidupan satu dua memang asli. Langas, Mereka pun, sing lebih cerita untuk masalah gue, eksistiticon, kan Ini mau tak ada cerita, tapi tak angkat, nih. Mau gak masalah, pulang. Mm. Anu, terus tersampaikan yeah. Jan, gue mangi nih, masalahnya gue emang tersampaikan nih. Gue nih, gelok Oke, gue mau tidak ada masalah, tidak ada Tapi oh, mikir ya, maka ceritaku Kadang-kadang anak lah, rasa wong adiwe, nguh, nguh. Hmm. Kaya pas karaku. kadang hmm. aku, nah, disimpen hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Tentu ini masalahku Pak Ini kaya, nguh, tani, kaya kudiri, Singkail, layangan kaya, kan Pernah menginginkan nah aku enggak apa-apa, kalau rasanya model itu tidak masalah yang harus lakukan itu tidak apa-apa lakukan itu tidak apa-apa tidak masalah, bebas tidak apa-apa pusat misalnya jadi kalau model itu tidak apa-apa kadang-kadang kan yang merame aku juga akan mengalami kaya mungkin orang lain ngalami kaya tidak perlu tok. Rungok nih, Umumannya uang diuangkir or orang orang ki, hmm. malah rungok nih kue sing bongko. kok. Iya, siapa yang hmm. menceritakan setruk pak, rungok namanya tongko? Set eh. Setruk, setruk, setruk tenan. Indonesia memang negara lucu pak. Yang Indonesia gitu dianggap netizen itu paling hmm. benar Wah, pa. Aku es murat marik langsung mau ceritak uangnya hmm. langsung kilo, aku yang ngono. Tapi untungnya kita oleh Allah dikasih kesabaran yang lebih gitu. Ngono lapang dada lapang dada ngono. Ora apa-apa aku tok omong nek elek ning jaba masalah, sing penting aku ndak nglakoni sing roh aku melakukan kuwi piye meh Gusti Allah. Kue kudu mulai ekat. Kowe ora usah ngomentari wong, wong, reno -reno. wong model, bing, ini, ini, ini, ora usah melajari wong rena-rena, kowe kudu mulai ekat. Arep kok model piye ngene-ngene perlu lah. Gue ngelok-ngeloknya udah perlu, saya si so yes, oh, oh, nggak bisa menilai sama Gusti Allah. Aku wangi, wangi masuk, masuk itu semati. Wicakawan mau orang-orang. Oh, orang, oh iya, oh, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, dengan variasi nih. Oh, mbahane hidup ini gak, itu, itu aja oh, do, nah, cuman, ini. kan wong sing, mungkin ya, Pak ya? Okay. Mungkin ya nanti. omong-omongan pas ini kadang. ngomong ya? ngomong ngalami, Pak, Ngalami. ngalami yo? Pak mau ndak cuman yuk lima ton, Pak mati masalah. Jadi aku ngomong ini yuk aja, malah anjol kan ada masalah. Pak, semua orang ini capek. sosial media dan semua orang berhak dan bebas nggak konten opoing. Pengonak porno nol, maksudmu? Borneo rapoko, bebas, apa bebas lah, saya nih ini nih adi Pak. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. yo, boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry. Saya boron, sorry, sorry enggak temen kita ini oke enggak temen kalau oh, ya. enggak oh, demen ini berarti iri ini penyakit hati ini dan penyakit hati ini biasa juga setahu dibahas apa ireng kan hati ini ya? hati ini bangunnya ireng liper pak gue mau makanya ya ireng ireng bangunnya bangunnya ya oke, ngomong gue oke aku yang paling temennya asalnya yang pas anu kan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 orang enggak demen enggak demen yo, ya. ah tukang, beng, tukang ini tukang-tukang gini-gini gini-gini gini loh pak ibu ini memang memang ibu ini memang ibu ini ibu ini ibu ini pak ini ibu ini ibu ini maksudnya jaman sekarang ibu hmm, semua kalangan bahkan anak kecil pun ibu ini ibu pun bukan kita atau sing menyuruh mereka mengenali dan kita kan enggak memberi contoh yang enggak untuk ibu memang untuk untuk lelucon saja, saja kalau memang itu salah ya sing salah yang salah, yang melu. adiknya yang ngomong kayak ayo Teguh, berni maka, ayo ayo ayo dan orang orang, nah. blas. orang ya, belas orang salah adiknya ya salah ya. orang ini tergantung sing terlalu kalau orang yang ada, ada orang yang ada ya. karena ya, di belakang, di sama ya, aku, sama ya. tapi kalau sudut pandang berbeda ya, ya, ya. Hmm. Ada yang ini malah kayak podcast yo, ya. kalian. Tapi rapopo pak, hmm. jadi ini maksudnya yo ya mengenang masa lalu terus karo yo ya cerita cerita sedikit pengalaman sing terjadi di hari kemarin. Hari kemarin harus yang dilalui hari ini hmm. dan yang akan terjadi nggak tahu. Nggak tahu misteri pak itu pak. Kemarin ihh ngono ya Kemarin apa boleh? Sifat kok sifat kau, kau sifat kau, kau sifat kau, kau sifat kau, kau sifat kau, kau kemarin, omong -omong, bintang, aku tahu, kemarin hmm. adalah kau sifat pengalaman kau peng kemarin adalah pengalaman hari ini adalah sifat kau, kau adalah misteri ini lho oh, no, okay. pengalaman. Kan di pengalaman, di pengalaman bisa cerita, maksudnya hidup, perjalanan hidup, memang suka cerita, dia ingin mengukir cerita. Enggak apa? apa? wah, Ini udah uang, ya gini aku Usah mau omongan. Sing pria, acara, kerjaannya, aku terus, pada aku dia sing cerita, gue gak cerita, gue gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, apa? apa? Sopok ngerti kok anak kok Eh, <laughs> Lek, um kan masih <laughs> ada batu, Aka, ada batu, <laughs> <laughs> Terus mau lo? Apa? opo. Jadi Tidak ya? Tidak kita jaga kan mengenang masa lalu adik, caca sih udah complete. itu kau cerita ini kan adik pernah bersekolar atau pak? itu memang-mang jeningit se sebuah kelompokan mesti. GC kan mesti ada kan, kesalahpahaman itu mesti ada. Kupi, jadi ya. konfaham kafe ngeraih so. konfaham kafe hey, yang modal caca sekolah Understand, understan, loh kak. ini aslinya nih juru netnya kan asli tidak pak, toh pak? tidak belum tentu belum tentu semua dari sekian murid peningkang belum terus semua paham iya iya pak ya iya ini ya. memang seperti itu misalnya nah, apa-apa bocah kan teman kan nah, ini sebodoh gede kan sudah paham betul hmm. terus di lumpuh menewa kan bisa ya, ngini gimana nah, orang yang gak apa-apa kok uh -huh. lepih orang ya maksudnya sih enak masalah tertentu dengan Pihak sahabat itu, maksudnya aku tidak tahu Pak Aku tidak tahu ya Pak <laughs> <laughs> aku tidak tahu masalah-masalah Seperti so, so. yang nah. Memang aku personal Branding gue harus seperti ini PB PB Memang aku seperti yang lain Pemimpinan pikiran ingin berhenti, Pak Ya, ya nah, Langsung no. Memang yo awalnya memang ada gesekan Lalu, Terus, pemimpinan aku ingin banding kok oh, minyakin oh. tapi nyatanya kecilin <laughs> mah melaku diwe loh malah nggak karu terakhir kan juga terus oh sampai, <susuk> du sampai kapan lo Harapan artis atau... itu, kalau apa yang mau kita ngomong? Maksudnya, lo tau yang apa ya, pokoknya, fotonya dewi, gusti Allah Hai, hai, hai, hai, hai, hai, paham, uh, paham. lagi paham paham pahami masalahnya nggak lebu orang belum tentu makan. masuk masuk nanti rumah tenamam biasanya gimawi nggak gimawi nih si udah ini tak kongkong, apa sadar, terus ada terus, ya kurang jam-jam songo begini baru salat opo. salat berat pak. Imam guyo, kan desa daerah guyo, kan guyo, imam guyo, imam guyo, imam guyo, eh iya imam guyo, imam guyo, imam guyo, imam guyo, enggak masalah imam gue imam gue imam rono imam imam imam kalau gue jadi imam terus kamu kasep, kan ndak pantas. kalau kaya guru ya pak ya, guru itu ditiru bilang dia tiru. Maksudnya nggak kau nih terus kasep, neng muridnya kasep. nih, YO KASEP, KASEP, KONG PUWITIWI NIK YO KASEP, KONG PUWITIWI NIK YO KASEP, KONG PUWITIWI NIK YO KASEP, KONG PUWITIWI NIK YO KASEP, KONG Cengkoyok. bujumu, <laughs> baju mu lah nasdem, tidak bisa merubah, tiar, adik wi, sing penting mangga api, itu melu melu api, Lai si mangga, <laughs> <laughs> lana galugalan, itu sama <laughs> paham <meng toys rahap> <Adi> kowe <gune> Api Mungkin memang yo ya mungkin yuk. Yuk menyalahkan siapapun nih. Makanya mungkin awal diri api dan pantes. Gitu. mungkin.